Selanjutnya, kita akan mengambil kartu kartu pekerjaan seorang Capricorn di bulan Januari tahun 2021. Selanjutnya, kita akan mengambil kartu Huan Asmara seorang Capricorn di bulan Januari tahun 2021. Jika kartu perkategori sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh seorang Capricorn di bulan Januari tahun 2021. Pertama, support energi kepada kesehatan. Selanjutnya, support energi kepada keuangan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 Tentu kesehatan seorang Capricorn adalah ten of swords ataupun sepuluh pedang. Secara umum ten of swords itu diartikan mendapatkan pengkhianatan dari orang-orang yang ia percaya, yang ia cinta, yang ia sayangi di bulan Januari tahun 2021 yang berdampak negatif kepada kesehatan kehidupannya. Dan di sini menggambarkan untuk kesehatan seorang Capricorn di bulan Januari tahun 2021 kesehatannya mengalami penurunan yang dimana di sini dikarenakan. Seorang Capricorn mendapatkan pengkhianatan dari orang-orang yang ia cintai, ia sayangi, ia percayai di dalam kehidupannya, sehingga di sini akan berpengaruh kepada kesehatan seorang Capricorn di bulan Januari tahun 2021. Dan di sini juga bisa diprediksikan bahwasanya seorang Capricorn mengingat kembali pengkhianatan yang ia terima di bulan-bulan sebelumnya, yaitu tepatnya ia mengingat di bulan Januari tahun 2021, sehingga di sini berdampak negatif kepada kesehatan seorang Capricorn di bulan Januari tahun 2021. Nah disini disarankan kepada seorang Capricorn, baiknya melupakan kenangan masa lalu dan memulai masa depan yang lebih bagus serta berdampak positif kepada kesehatan. Dan untuk support energinya adalah King of Cups. Secara umum, King of Cups itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya ataupun yang sudah dewasa dan dalam kategori ini adalah seseorang yang lebih tua dari Capricorn sendiri. Dan di sini menggambarkan seorang Capricorn mendapatkan pengkhianatan di bulan Januari tahun 2021 dari orang-orang yang ia cintai, ia sayangi, ia percaya di dalam kehidupannya. Yang berdampak negatif kepada kesehatannya, dan di sini seorang orang tua Capricorn ataupun sahabat serta rekan Capricorn memberikan support semangat kepada seorang Capricorn agar bangkit lagi di bulan Januari tahun 2021, terutama di dalam kategori kesehatan. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah, Dosta secara umum destara itu diartikan impian harapan cita-cita ataupun sesuatu yang ingin digapai di bulan Januari tahun 2021 dan jika kartu besar kita gabungkan dengan kartu kesehatan seorang di disini menggambarkan Seorang Capricorn mendapatkan penurunan kesehatan di bulan Januari dikarenakan mendapatkan pengkhianatan dari orang-orang yang ia sayangi, ia cintai di bulan Januari. Dan di sini seorang-orang tua ataupun sahabat serta datang Capricorn mempunyai impian harapan kepada seorang Capricorn agar bangkit lagi di bulan Januari tahun 2021 di dalam kategori kesehatan. Dan untuk keuangan seorang Capricorn di bulan Januari adalah seven of pentacles ataupun 7 koin. Secara umum, Seven Om pertanggal itu diartikan mendapatkan keuangan yang meningkat dengan mengambil satu harapan yang baru dengan mengambil satu kesempatan yang baru dengan mengambil satu kesempatan yang dekat dengan dirinya tanpa melihat kesempatan yang lain dan di sini menggambarkan kepada keuangan calon kaprikon di bulan Januari tahun 2021 keuangannya mengalami sedikit peningkatan yang dimana di sini dikarmanya calon mampu melihat satu peluang satu kesempatan untuk menjalankan sebuah usaha. Yang dimana disini seorang Capricorn akan mengabaikan peluang yang jauh serta memanfaatkan peluang yang ada untuk meningkatkan keuangan Yaitu di dalam kategori usaha yang akan dibuka ataupun usaha yang akan dijalannya Dan disini juga digambarkan bahwasanya seorang Capricorn akan membuat sebuah usaha yang dimana tujuannya untuk meningkatkan keuangan di bulan Januari tahun 2021 Dan untuk kartu support energinya adalah Page of sword. Cara umum face itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan seorang Capricorn mendapatkan keuangan yang meningkat di bulan januari tahun 2021 dengan memanfaatkan satu peluang ataupun memanfaatkan satu kesempatan untuk mendapatkan keuangan yang meningkat serta membuka usaha yang dimana tujuannya adalah untuk membahagiakan seorang anak yaitu anak Capricorn ataupun anak saudara Capricorn sendiri dan di sini bisa juga dikategorikan bahwa saja seorang Capricorn mendapatkan doa dan dukungan dari seorang anak. Dan jika kartu destan kita lakukan dengan keuangan seorang Capricorn di menggambarkan, impian dan harapan seorang Capricorn akan bisa ia wujudkan di bulan Januari tahun 2021 di dalam kategori meningkatkan keuangan, yang dimana di sini seorang Capricorn mendapatkan dukungan doa serta membahagiakan seorang anak yang merupakan anak Capricorn ataupun anak saudara Capricorn sendiri. Dan untuk kartu kari pekerjaannya adalah Ace of One. Secara umum, esokan itu diartikan awal mula, permulaan, ingin memulai, ingin mencoba hal yang baru, ingin mencoba hal-hal yang baru di dalam sebuah kehidupan ataupun pekerjaan. Dan di sini menggambarkan seorang Capricorn akan memulai suatu usaha yang baru, suatu pekerjaan yang baru, ataupun suatu usaha yang baru ia jalani di dalam kehidupannya yang dimana disini disimbolkan dengan second open ataupun satu koinnya yang berada di dekatnya yaitu peluang yang akan ia ambil untuk membuka usaha yang dapat menunjang keuangan kehidupan serta finansialnya di bulan Januari tahun 2021 dan di sini juga bisa diprediksikan bahwasanya seorang Capricorn akan mencoba membuka usaha sendiri yang dimana disini seorang Capricorn adalah pemilik usaha yang berdampak positif kepada karir pekerjaan keuangan di bulan Januari tahun 2021 dan untuk support energinya adalah Hai page of one secara umum of one itu diartikan seorang anak jadi di sini menggambarkan seorang Capricorn akan memulai sebuah usaha yang dimana usaha tersebut baru dijalaminya yang bergelut di dunia anak ataupun yang berdampingan dengan seorang anak di bulan Januari tahun 2021 dan sini juga bisa diprediksikan bahwasannya seorang Capricorn mendapatkan doa dukungan serta tujuannya untuk membahagiakan seorang anak di bulan Januari tahun 2021 dan jika kartu desa kita gabungkan dengan kartu kerja, soal Capricorn di sini menggambarkan soal Capricorn memulai usaha yang baru yang dimana di sini kategori Usaha sendiri ataupun usaha sampingan yang bergandengan ataupun yang berlangganan dengan seorang anak. Dan di sini seorang Capricorn memiliki tujuan untuk membahagiakan seorang anak di bulan Januari tahun 2021 dan dengan dukungan serta motivasi dari seorang anak Capricorn ataupun anak saudara Capricorn sendiri. Dan untuk hubungan asmara seorang Capricorn adalah Eight of cup ataupun Delapan Piala Secara umum, ekeoptak itu diartikan melangkah ke dalam diri sendiri, menemukan jawaban di dalam diri sendiri, merenungi diri sendiri, dan di sini disarankan kepada seorang Capricorn, baiknya temukan jawaban di dalam hubungan asmara diri sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain, karena di sini, seorang Capricorn lebih tahu, lebih mengerti hubungan asmaranya di bulan Januari tahun 2021, dan di sini digambarkan kepada hubungan asmara seorang Capricorn di bulan Januari tahun 2021. Baiknya, introveksi hubungan asmara kembali bersama seorang pasangan, temukan jawaban di dalam diri sendiri untuk mendapatkan kategori kebahagiaan keharmonisan hubungan asmara di bulan Januari tahun 2021. Dan di sini juga bisa dikategorikan bahwasanya baiknya melakukan sebuah mediasi kepada seorang pasangan dan melihat di mana kesalahannya agar mendapatkan hubungan asmara yang lebih bagus, lebih romantis, lebih harmonis, lebih baik di bulan Januari tahun 2021. Nah, untuk support energinya adalah Queen of One secara umum Queen of One itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya nah, disini menggambarkan seorang Capricorn baiknya mediasi bersama seorang pasangan untuk mendapatkan kategori hubungan asmara yang bagus yang harmonis yang lebih bahagia di bulan Januari tahun 2021 dan di disini seorang Pin of One ataupun pasangan Capricorn sedang menunggu seorang Capricorn untuk mengajak mediasi ataupun mengajak melihat di mana kesalahan ataupun tata letak kesalahan di dalam kategori hubungan asmara di bulan Januari tahun 2021 dan di sini disarankan kepada seorang Capricorn dan pasangan di bulan Januari baiknya melakukan komunikasi yang bagus mediasi yang bagus akan mendapatkan kategori hubungan asmara yang lebih bahagia lebih baik di bulan Januari tahun 2021 dan jika kartu destat kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara kartu Capricorn di sini menggambarkan impian harapan, dan cita-cita seorang Capricorn bersama seorang pasangan untuk mendapatkan kebahagiaan di dalam kategori hubungan asmara akan mereka dapatkan jika melakukan sebuah saran yaitu mediasi serta berkomunikasi yang baik dan melihat serta mengintrospeksi tata letak dan kesalahan yang mereka buat di dalam kategori hubungan asmara di bulan Januari tahun 2021.